Minasan, kong bangwa isekino channel. Yo kosu. So. Minasan, bukeni desuka? Ya, desuka, minasan? Oke, okay, masih di Spooktober ya, minasan. Video kali ini kita akan membahas Hal-hal mitos yang menyeramkan yang ada di Jepang. Bersama saya, luyades dan teman saya Imam Des. Oke, okay. kita usah panjang lebar, langsung saja mitos yang pertama apa ini? Oke, okay. Imam Sang <coughs> Minasang. Ini kita akan membahas tentang <coughs> mitos yang menyeramkan ya, di Jepang. Hai. untuk pertama kita akan membahas tentang hito basira nah ngomong-ngomong tentang hito basira sendiri pak basira itu maksudnya apa ya oke okay. itu pasira itu ya itu kan dari kata hito dan basira itu sendiri itu artinya orang terus basira itu uh, tiang itu atau itu Hasira itu ya, ya. Tengah, tingang, atau hilang Untuk menjadi itu pasiro sendiri itu ya, itu seseorang harus rela bunuh diri, penuh diri ya. dan rela untuk dijadikan itu pasiro Itu Pasira itu kayak ya. tumbal dia. Ya? ya, itu dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan tumbal. Tumbal atau jenis <tuh> apa itu? keberanian untuk itu ya membuat suatu bangunan. Nah ini minasang untuk di Jepang itu apa percaya sekali pada zaman dulu itu untuk membuat suatu rumah atau bangunan itu pasti menggunakan atau media itu orang dan orang tersebut itu harus bunuh diri untuk menjadi kesembahan atau tumbal yang diartikan itu sebagai itu basira sendiri atau tiang manusia itu nah kenapa untuk hmm, apa itu supaya apa bangunan itu kokoh dan supaya terlindungi dari roh-roh jahat atau gangguan setan dan apa sebagainya seperti itu lanjutannya itu percaya seperti hal-hal yang seperti itu minasang itu versi-versinya masing-masing uh, juga nah ini sering sekali itu di Jepang itu di kuil apa itu namanya? Matsui Iya, Matsui itu Itu yang paling terkenal sendiri Yang paling terkenal sendiri itu di kuil Matsui Itu bisa dicari di sana Kalau Minasan penasaran bisa kunjungi kuil di Matsui, di Tokyo iya. Seperti itu Minasan Salah satu mitos <coughs> paling menerangkan yang, kan iya, di yang ada di Jepang <coughs> Itu ya itu, itu Bersira sendiri ya itu tadi membahas tentang kisah Nah Yang berikutnya ini apa? Wal? Tinta merah. Okay, tinta. Kenapa tinta merah itu kan di sana kok bisa menjadi mistis banget atau menjadi apa? hal yang mitos menyeramkan itu gimana itu ceritanya? Oke. Okay. Orang Jepang sendiri ya itu percaya kalau kita menulis dengan tinta merah ya. itu apa ya? sial gitu. Sial. Itu sial. Karena okay. apa? Karena tinta tinta kan merah kan. Ya. Itu kan apa? Kalau merah kan itu melambangkan darah, hmm. Dan simbol perang gitu ya. Itu ya. Oke, makanya itu ya orang Jepang itu meyakini ya bahwa ya. bahwasanya kalau sesuatu yang berwujud merah. apa? Merah, e, maksudnya itu cair, cairan gitu ya. Apa seperti ya, tinta itu di sana itu larangan ya mungkin ya atau tidak diperbolehkan bagi yang percaya mungkin. seperti itu. Nah di Jepang sendiri untuk tinta merah itu kayak itu ya simbol ya mungkin ya karena untuk tinta merah sendiri digunakan pada saat kata e, menamai atau e, apa menyebut nama orang yang sudah meninggal ya. seperti itu bang. Jadi, yang meninggal itu e, simbolisnya itu Biasanya orang Jepang itu kan pakai tulisan, pakai apa, kuas gitu kan. Ya. Nah, itu biasanya pakainya tinta merah, Pak. Karena itu melambangkan dia sudah meninggal, itu, jadi mungkin di sana itu mempercayai kalau berwujud merah atau kita menulis dengan tinta merah itu akan mendatang gejala. Yang tahu nanti habis nulis itu kenapa-kenapa kan juga nggak tahu. Ya, itu kan kepercayaan orang Jepang. Tapi alangkah baiknya itu juga itu apa? yaitu waspadalah. Oke, untuk mitos selanjutnya ada apa nih, Nesa? Nah, untuk mitos selanjutnya nih, Nesa. Ini ada itu orang Jepang juga percaya banget ini tentang angka. Kenapa kok angka? Karena angka ini juga mem apa membuat kita kesialan. Wow. Ya, contoh angka berapa aja itu? Contoh yang uh, umum, ya. umum, umum ini. Umum ini umum. umum. Biasanya umumnya itu angka 13. Ya. Di mana pun berada itu angka 13 itu mendatangkan kesialan bagi yang percaya loh. Tapi di Jepang sendiri itu selain angka 13 ada angka sembilan. Ya. Ya. Oke. Kalau sudah tahu ada 4 sama 9 itu pasti orang jepang itu pasti apa e, lebih baik menyikir atau lebih baik tidak tahu apa sih e, arti e, 4 dan 9 sendiri kenapa kok bisa orang jepang saking e, seramnya atau saking takutnya itu menjadi angka yang sia itu kenapa oke jadi gini untuk angka empat sendiri ya itu kan sia angka empat itu itu kan dikaitkan dengan Angka sinu oke. itu kan yang melambangkan kematian Ke angka 4 itu. terus angka sembilan sendiri itu kan itu ya pu oke. itu kan dikaitkan dengan kursi itu yang artinya itu kesengsaraan oh itu. berarti oh oke okay. eh okay, gini merasa kayak paham paham oh, mungkin yang dimaksud Bali itu angka empat itu kan mungkin ada pembacaan yeong si nama apa, yo ya. yaitu untuk si sendiri itu e, diambil dari kata si minasa si itu dikaitkan dengan kematian, karena apa e, di Jepang sendiri e, kematian atau mati itu e, Jepangnya itu si atau si mungkin diambil dari kata si atau empat dari kata empat itu si menjadi si mungkin hmm. kaitan hmm. dengan mati Nah, untuk angka 9 sendiri kan biasanya dibaca itu Q kalau enggak Q itu Ku. Nah, Ku sendiri diambil dari angka 9 juga karena Ku ini uh, apa? menyangkutkan juga ke Nah, wulusi ini artinya kesengsaraan atau ke apa itu istilahnya? Ya mungkin ya dan Makan, dan, ya. Di, ya di, di, di Indonesia sendiri juga ada, Bang. Angka seperti itu, tapi kebanyakan 13, 13. Ya, yang umum itu. Ya, itu ya, yang umum ya khususnya di lift <tuh> Itu kan pasti ada, ada. 13 itu ada. Adanya itu, pasti 12A, 12B, 12C. nomornya aja ya nomornya inisial nomor-nomor-nomor terus diberi belakangnya itu inisial apapun aslinya 13 tapi iya. kan cuma angkanya aja hmm, benar. 12 A, B, C ya. atau 14 A, B dan sebagainya 13 itu pasti ya. tidak tidak menimbulkan kontroversi ya atau <laughs> oh, ya. apa mungkin ya percaya atau nggak percaya sih oke okay. ini kita sudah Kayanya, untuk membahas tentang angka ya. Jadi di Jepang itu angka yang paling apa sakti Angka gitu ya. Ya. 4, ya. 4 dan angka 9 Nah Wal ini yang spesial terakhir ini yang ada gak wa? Ada itu yang terakhir ini paling menyerangkan Paling mengerikan gak, ya Apa itu wa? Kok bisa mengerikan sampai mengerikan seperti itu Itu gimana Wal? Itu apa ya? Sebuah nano Oke, danau Inokasirat Inokasira. itu di sebelah barat Tokyo. Ya. Tepatnya di antara kota Musashino dan Mitaka. Mitaka. Itu ada sebuah danau. Oke, kenapa? Itu mistosnya itu kenapa kok bisa mengerikan seperti itu? Kenapa dengan danau tersebut? Apakah danau tersebut ada yang itu? Ada Oke. yang menyalakai atau gimana? kan korang katanya yaitu kan ada seorang kekasih okay. datang ke danau itu Se sepasang kekasih ya, datang ke danau itu nah. kan di danau itu kan ada perahu kecil ya mm. perahu PT BPN itu nah, ya, ya pokoknya maju ya, kan buat berdua itu nah okay. buat pacaran itu kan mm. ya, sepasang kekasih itu mm. naik perahu kecil itu mm. terus mendayung bersama-sama, eh. terus tidak lama kemudian hubungan kasih itu itu nggak langsung panjang itu cuma segera hubungan itu putus dan putus lama-lamanya hubungan itu. Wah kasihan juga sangat kasihan. Isulari ya horor juga ini. orang itu nah, itu kok penyebab putusnya itu kenapa itu, kok Bisa jadi putus itu kenapa? Iya. Kononnya itu gimana sih? Mitosnya itu ya itu kan di sana kan banyak penunggunya itu kan Dewi Bin Saidan. Oke, okay. itu kan apa ya? Sifatnya itu kan cemburu, hmm. iri dengan apa ya? orang yang sedang hmm. berpacaran eh, perusahaan okay. ya. eh, dan sebab itu cerita itu tadi itu mengutuk pasang itu tadi untuk apa putus lama-lamanya dan tidak apa kembali lagi jadi nggak semua di Indonesia aja ya, ya. di negara manakun pasti punya mitos, punya cerita harus ya ada lagi ya itu saja untuk mitos yang ada di Jepang. Oke. Okay. Nah, bagi minasang yang mungkin uh, apa ingin mencari tahu atau mencari suatu hal baru, itu bisa uh, kirimkan apa saran atau komentar di kita ya di bawah boleh. Oke. Okay. Bagi minasan yang ingin uh, melihat kita berkarya terus di apa uh, di atau <laughs> di masalah Jepang ya, ya itu bisa subscribe kami di Asik. channel kita dan jangan lupa selalu like like dan, dan, share, dan share ke teman-teman ya channel ini bisa berkembang berkembang ya. Dan apa uh, tak lupa kita ucapkan Rumah adik Putih Mas Bagi Minasang yang sudah menonton video kami selama ini Dan mudah-mudahan Minasang juga selalu sehat Selalu bahagia Selalu panjang umur Dan terbaik buat kita Minasang, geng-geng, Jangan lupa kita akan bertemu lagi pada hari Kamis dan hari Sabtu pukul 6 sore hanya di Kiseki Gaku Channel dan selalu Injitri Kurene Kiseki